they all Be ada apa sih Pak? Darah Yesus. Emangnya kenapa ame darah Yesus? Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Dosa ayah? Iye bang. Dosa babe emaknya? Dosa-dosa kita semuanya. Waduh, kalau gitu kita nyanyi Be... lagi yuk pok. Nyanyi.